Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, uh, saya meninjau lokasi demplot yang ada di salah satu lereng Gunung Selamat sebelah timur. Ya, ini demplot tanaman kentang yang sudah sangat terbukti dengan 100% ekoparming. Ternyata, dokumentasi ini sangat luar biasa. Ya, inilah demplot dari Bapak Harutin ini yang sudah membuktikan testimoninya di tanaman kentang dan beliau nanti yang akan menyuplai organik eco farming di market pupuk ini inilah yang akan mungkin sayur mart ini yang akan menyuplai eco farming semoga menjadi uh, idola para petani di sini sebuah pupuk organik yang mengandung C organik tertinggi mudah-mudahan menjadi solusi bagi uh, petani yang ada di wilayah ini apapun tanamannya Pakai Organik Ecoparming Insyaallah Lahan Subur Petani Makmur Salam Ecoparming Koberka Noriba Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh